Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghubungkan kartu debit ataupun kartu ATM ke akun Paypal untuk contoh di sini saya sudah berhasil menghubungkan kartu debit BNI ke akun Paypal saya dan ini yang saya gunakan adalah rekening BNI untuk yang lain saya nggak begitu tahu ya Oke untuk memudahkan di sini saya menggunakan aplikasi Paypal ya jadi bukan yang versi web Ya, langsung saja di aplikasi Paypal ini kita pilih Soal, kemudian pilih Wallet. Berikutnya kita klik icon plus yang ada di sebelah kanan ini, yaitu bank dan kartu. Kemudian pilih debit and credit card. Berikutnya kita masukkan 16 digit nomor yang ada di kartu debit BNI Mastercard. Kemudian masukkan juga untuk bulan dan tahun kedaluwarsa dari kartu. Kemudian setelah itu masukkan 3 digit kode yang ada di belakang kartu BNI-nya. Nah di sini kodenya 462 ya. Kita masukkan. Ya jika sudah kemudian kita centang. Dan berikutnya untuk kartu debit saya sudah berhasil dihubungkan ke akun Paypal. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menghubungkan akun Paypal ke kartu debit. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.